Di sini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga, yang tidak pernah saya dapatkan dari sekolahan. Dari kesadaran saya yang sering membuang sampah, selepas dari PHM ini, oh saya menyadari bahwa sampah organik dan anorganik itu tidak boleh disatukan. Mungkin untuk... Ke depannya kita akan men men mencoba merealisasikan apa yang sudah kita Agenda Agendanya salah satunya itu kerja bakti, yang kedua ada untuk kegiatan tentang menolak budaya, dan ada juga kegiatan untuk pemerintah pohon